Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Jumpa kembali dengan Aqidah Channel untuk kesempatan kali ini spesial untuk ikhwan fillah semuanya. Masih dalam tayangan-tayangan reaction video para penghujat dan misionaris yang setiap hari membuat sebuah konten penghujatan dan narasi-narasi kebencian. Untuk kali ini kita masih mengangkat satu video dari Taimudin Ibrahim yang akhir-akhir ini semakin menggila bahkan semakin menghujat dan bernarasi tentang di mana di Indonesia sudah tidak ada keadilan dan eh, sudah tidak ada kerukunan antar umat beragama. Bahkan kalau kita simak dari hari ke hari Si Udin ini selalu bernarasi bahwa pemerintah itu yang salah menerapkan satu hukum atas hukum keadilan Jadi kalau sebenarnya kalau kita simak setiap hari ya Setiap harinya melihat si Udin ini tambah pusing kita sebenarnya <laughs> Tapi bukan pusing dalam artian kita mumet mikirin orang itu bukan Tetapi kenapalah orang ini yang katanya melakukan pelayanan Tetapi yang disampaikan adalah ajaran atau keyakinan orang lain Nah mungkin disinilah si Udin ini dalam mencari dolarnya ya Kalau dia tidak seperti itu Uh, netizennya pada lari karena apa kalau kita lihat netizennya juga sama sepemikiran dengan si Udin yang sukanya menghujat dan menebar kebencian bagaimana nanti videonya kita simak bersama-sama pastinya akidah channel hadir untuk ikhwan bila semuanya dan saudara-saudaraku semuanya Uh, yang suka dengan kerukunan antar umat beragama dan masih menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini damai dan tetap rukun saling menghargai antar uh, umat beragama dan sesama anak-anak bangsa. Tetapi di sini perlu kita ketahui ya Saifuddin Ibrahim mungkin sudah pakai laku lama ya. Lagu lama itu biasanya bernarasi tentang keadilan yang pernah dia bela ya. Satu kasus yaitu MKC di sana mendapat hukuman 10 tahun dia yang baru saja menyampaikan uh, mengusulkan 300 ayat di dalam Al-Qur'an untuk dihapuskan tertahu-tahu menjadi tersangka. Nah, dia merasa tidak mendapatkan satu keadilan Padahal kita ketahui Kalau si Udin ini tidak menjadi tersangka Saat dia memberikan narasi Untuk meminta menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran Inilah yang namanya keadilan gak ada Tapi kalau dia sudah ditetapkan menjadi tersangka Inilah namanya keadilan Jadi terbalik ya Pemikirannya terbalik Apakah ini yang dikatakan akal uh, umat Islam dan akal oten-oten ini terbalik ya kebalikannya nah ya silakan aja kalau kalau di channel Akita ini ya banyak yang oten-oten pada komentar silakan yang penting anda sopan dan tetap nggak akan kita skip komentar anda dan nggak akan kita apa-apain Terima kasih malahan sampaian-sampaian itu mau mampir ke channel akidah. Jadi siapa tahu suatu saat pemikiran anda bisa tercerahkan dengan adanya channel-channel muslim yang selalu hadir untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang selalu mengedukasi tentang lintas agama. Langsung kita simak satu video, kita tonton, kita komentari dari Taibudin Ibrahim. Masuk Singapura harus tahu adat. Boleh masuk Singapura jin Thomas. Minta keadilan inilah yang saya perjuangkan, Pak Jokowi. Kapolri mungkin nggak bisa langsung kepada Presiden. Semoga Bapak Presiden mendengar suara hati saya. Saya ini pun adalah korban penistaan agama, korban dari undang-undang itu nah di sini bernarasi bahwa dia tidak mendapatkan keadilan membandingkan dengan Ustadz Abdul Somad biasanya ya nah yang kita ketahui Ustadz Abdul Somad itu memang sudah ada laporan tetapi pastinya kalau belum ada tindakan itu belum ada pembuktian atau tidak adanya bukti bahwa Ustadz Abdul Somad itu melakukan penistaan agama tapi kalau dalam satu konteks Saifuddin Ibrahim mengatakan dia tidak mendapatkan keadilan Atau dia mengatakan salah satu korban dari peraturan itu Perundang-undangan itu Memang salah besar ya Jadi dia menginginkan sepertinya Undang-undang itu ditiadakan Jadi dia bebas koar-koar menghujat gitu ya Tanpa ada undang-undang yang dilanggarnya disinilah akal-akal licik, akal-akal busuk yang sedang di apa ya, disebarkan oleh orang-orang seperti ini. Jadi kebencian-kebencian seperti ini, sama dengan Saibuddin Ibrahim setiap saat, setiap hari itu disebarluaskan, bernarasi hal-hal uh, yang um, mengambil kesempatan ya, hal-hal yang bisa diambil kesempatannya bahwa saat ini dia diagung-agungkan oleh orang-orang Kristen dialah yang paling tahu tentang Al-Qur'an karena kita ketahui si Udin adalah murtad, murtadin yang memanfaatkan uh, kebiasaannya untuk menjaring orang-orang uh, yang bisa diajak menuju kebencian gitu, menuju apa ya? Uh, perpecahan. Jadi memang narasinya yang di, dicari si, si Udin ini selalu kebencian, tidak ada keadilan dan tidak ada toleransi di Indonesia ini. Padahal semua orang tahu Indonesia ini dengan kebinekaannya sangat tinggi nilai toleransi, menjunjung tinggi nilai toleransi dan hormat menghormati antar umat beragama. Tapi si Udin ini selalu membawa seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak paham akan terkiring oleh narasi si Udin ini. Nah, mengatakan kepada Bapak Jokowi, dialah korban dari perundang-undangan tersebut. Jadi kalau ada maling ya kan ditangkap, apakah itu juga korban dari perundang-undangan yang berlaku? Itu namanya orang yang terjaring atas Pelanggaran hukum Nah karena melanggar Coba kalau nggak melanggar makanya Apa Negara ini diatur Dengan hukum dengan peraturan Pastinya Demi kebaikan warga negara Dan juga peraturan itu Dibuat disusun Itu sudah sesuai Dengan koridor yang berlaku enggak semaunya Jadi si Udin ini kayaknya frustasi nih Ingin jadi menteri atau apalah, gitu kan? Gak, gak jadi-jadinya seperti ini: <tuh> minta perhatian dari Pak Jokowi, ya, minta perhatian. Nah, yang kasihannya, yang kasihannya ini, yang disindir-sindir itu tidak peduli. Nah, makanya dia semakin kencar menyindir, tapi yang disindir, yang dituju, tidak pernah peduli. Nah sekarang saya ditetapkan lagi tersangka baru, 27 surat e, panggilannya tersangkanya dikirim ke rumah saya tanggal 28 Maret, ditetapkan saya sebagai tersangka. Ini undang-undang apa, hukum apa yang berlaku di Indonesia Pak Jokowi Bahwa undang-undang pasal-pasal semacam itu tuh hanya dikenakan kepada Kristen Kepada minoritas Eh jangan sembarang ngomong Saibudin, tai taibudin Eh sembarang ngomong Kalau memang itu hanya diberlakukan untuk orang Kristen ya Ustadz Yahya Waloni pasti tidak kena Habib itu, Rizik juga gak kena Habib Bahar juga gak kena Tapi nyatanya Siapapun yang ada di Indonesia Kalau itu memang melanggar Hukum yang berlaku Mau Islam, mau Kristen Mau Buddha, mau apapun Agamanya tetap ditangkap Kalau itu melanggar Hukum Jadi jangan sembarang Kalau ngomong <tuh> Jadi dengan adanya kamu menjadi tersangka tapi kamu menganggap terus larinya ke minoritas dan mayoritas. Tidak bisa seperti itu. Karena hukum berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Terkecuali kamu sudah tidak mau jadi warga negara Indonesia. Kalau tidak mau mengikuti hukum yang ada di Indonesia yang ditetapkan sesuai dengan uh, musyawarah. Para petinggi negara, perwakilan masyarakat, perwakilan warga negara Indonesia, ya, kamu enggak taat pada hukum, enggak bisa mentaati, ya, udah enggak usah di Indonesia gitu loh. Jadi, kamu mau bikin peraturan sendiri, peraturan yang kamu inginkan itu disetujui oleh uh, orang lain. Nah, ini namanya kamu egois, lah, kamu siapa gitu, kamu ini penghujat gitu. Satu kata pun dalam keluar dari bibirmu itu nggak berharga bagi pemerintah. Karena apa? Isinya cuma penghujat dan kebencian gitu. Di luar uh, konteks keyakinan, kamu ini selalu menyerang simbol-simbol uh, negara seperti menteri dan lain-lain, penegak hukum, bahkan pak apa ya kepolisian pun kamu serang di sini loh. Yang kadang-kadang kamu ini seperti orang sudah gila itu itu den jadi jangan semau kamu terus hukum oh ini tidak adil ini apa jadinya kalau seandainya undang-undang yang sudah ada sudah ada pun kamu macongornya masih seperti itu apalagi nggak ada terus dihapus waduh hancur negara kalau ngikutin kamu. Maunya kamu seperti itu Kamu gencar kan? setiap hari kamu cari masa Tuh tengok tuh komentarnya Oh pendukung-pendukung kamu Ini sama ini pendukungnya Sama satu otak dengan kamu Sepemikiran dengan kamu Tapi tidak akan bisa kamu uh, Meloloskan keinginan kamu Kami selalu ada di garda terdepan <tuh> Untuk menjaga Pertama ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang seperti kamu kamu ini SKB dua menteri hanya untuk minoritas mereka membangun masjid di mana saja terserah tanpa IMB. Jangan banyak ngomong, buktikan kalau pembangunan masjid itu tanpa IMP Apakah orang membuat IMP itu lapor kamu? Kan enggak Kalau undang-undang tentang, uh, tentang kebebasan Kebebasan mendirikan tempat ibadah Memeluk agama Itu sudah diatur sesuai yang berlaku Kalau satu tempat ibadah itu memenuhi syarat untuk dibangun jemaahnya Perizinannya pasti diperbolehkan kalau belum ada persyaratan atau belum mencukupi pasti ya nggak boleh jangan bernarasi itu masjid ini ini apa ya Saya rasa kalau mau menahi syarat dimanapun uh, itu nggak masalah kalau untuk tempat ibadah kalau memang itu nggak sesuai hukum berlaku silahkan kumpulkan bukti tuntut itu saja Oh ini masjid Tak ada buktinya kalau itu memiliki MB Kamu punya bukti? Silakan laporkan. Uh, ini <tuh> mau mendirikan gereja tidak boleh dilarang. Padahal itu bukti-bukti persyaratnya sudah kuat. ajukan Kalau memang itu tidak apa ya tidak memenuhi syarat, pastinya ya harus menerima. Cukupi dulu syaratnya. Ini yang kadang-kadang narasi yang <tuh> yang memang harus disanggah. Tidak boleh dibiarkan orang-orang seperti ini. Karena apa? Faktanya, Faktanya ya. Di semua wilayah ya. Kalau memang itu memenuhi syarat tempat. Mendirikan tempat ibadah. Pasti diizinkan. Kalau tidak memenuhi syarat. Biarpun itu masjid. Itu tidak diperbolehkan. Jangan katakan mayoritas dan minoritas. Ya... Kalau nggak ada jemaatnya Kristen terus tegak gereja, ya pasti nggak diperbolehkan karena di tengah-tengah umat Muslim tidak ada jemaahnya Kristen itu. Orang Kristen kumpul-kumpul nggak -kumpul boleh. Akhirnya banyaklah orang Islam masuk Kristen melihat ketidakadilan ini. Yang tidak memperbolehkan orang Kristen kumpul-kumpul itu siapa? Kalau kita lihat, ya, sewaktu Corona kemarin, COVID-19 itu tidak memandang agama. Kalau masalah kumpul-kumpul, semuanya bahkan orang sholat pun harus dijarain Kalau umat Muslim, ke masjid pun, ya, ke masjid pun sholat harus ag agak berada jaraknya. Jangan dikatakan kumpul, kumpul enggak boleh di mana itu. Faktanya mana? Jadi, jangan usah keluar, keluar dari luar negeri. Kalau kamu di apa ya, di Indonesia ini orang Kristen kumpul, kumpul enggak boleh. Gini loh, gampang. Kalau kamu punya bukti, ini buktinya di sini kumpul, kumpul enggak boleh. Baru itu ngomong. Kalau cuman ngomong, kumpul, kumpul enggak boleh, saya bisa cuman ngomong seperti itu gitu loh. Nah kalau saya ngomong orang kumpul-kumpul Orang Islam kumpul-kumpul nggak -kumpul, boleh Saya juga bisa itu Tapi buktinya mana dulu Kalau nggak terbukti Itu namanya fitnah nah, Ini sudah menebar fitnah ya Menebar fitnah kepada pemerintah Menebar fitnah kepada uh, negara Indonesia Ini memang apa ya uh, Si Udin ini menghujatnya bukan menghujat Islam saja Kalau yang kali ini Tapi Menghujat pemerintah bahwa di Indonesia ini hukumnya sudah tidak adil bagi penghujat ini Yang pastinya kalau penghujat ini dibiarkan itulah yang sebenarnya tidak adil Tapi kalau penghujat seperti ini Orang seperti ini dijadikan menjadi tersangka atas penistaan agama Itu namanya satu keadilan Nah ini salah Itu diproses yang benar itu dibebaskan dari jeratan hukum. Itu yang benar, adil namanya. Ini masalah tempat ibadah di bawah. mana buktinya enggak ada itu tuh. Itu akal bulus kamu saja yang punya pemikiran seperti itu. Sama dengan saya melihat ketidakadilan. Saya masuk Kristen untuk membela kekristenan. Ini pendeta HTD ini di jadi gini, Jin <coughs> ya. <coughs> satu konteks, kamu mau murtad-murtad saja. Kalau mau jadi pendeta, jadi pendeta saja. Pelayanan-pelayanan saja, tapi kenapa kamu nyrempet-rempet ke Islam itu loh. Jadi ini mayoritas, minoritas, tidak adil. Padahal yang kamu bahas di sini apa? Judulnya saja tentang perseteruan kamu dengan nendritan. Yang kemarin, tuh kasusnya kemarin kan? Nah, itu pada akhirnya ada yang kejang-kejang teriak-teriak. Itu jadi percuma kalau kamu cuma teriak-teriak di sana gitu loh. Jadi, penghadang penghujat seperti ini banyak. Ini kita nggak akan mundur sedikit pun, bahkan kami tetap maju kalau dengan orang-orang seperti ini. Nah, karena apa? Karena ini, Sarah ya satu oknum. Saya yakin tidak semua orang Kristen berpikiran seperti si Udin ini Buktinya apa? Buktinya ya Kalau memang orang Kristen satu pemikiran Pasti mereka tidak ada pernah perseteruan Tapi ternyata mereka ada perseteruan Berarti mereka selalu berbeda pikiran Ada satu video di sana sama-sama pendeta masuk Satunya lagi, The Father itu teriak-teriak Apakah seperti itu menandakan orang yang punya beradab? Enggak Apakah itu menandakan orang Kristen ini satu, satu pemikiran? Tidak Karena apa? Si Udin yang melaporkan adalah orang Kristen juga Berarti apa? Kristen ada yang tidak sepemikiran dengan si Udin Jadi jangan sok-sokan Apa namanya memperjuangkan minoritas-mayoritas Enggak ada Mayoritas di Indonesia muslim itu tetap menghormati agama dan keyakinan orang lain. Sebenarnya, kalau kita kata apa ya, kita telisik ke belakang: yang mengangkat antara bahasa minoritas dan mayoritas, yang menggemparkan, yang mengangkat ini malah Kristen sendiri. Umat Islam selama ini tidak pernah berpikir tentang Kristen minoritas, us Islam mayoritas. Itu kan hanya persentase Persentase dari sensus penduduk Tetapi tidak pernah diangkat Untuk mencari perbedaan hidup Dalam kehidupan sosial bermasyarakat nggak pernah Selama ini nggak pernah Tapi semenjak ada orang-orang -ada Seperti si Udin ini Sekarang tuh diangkat Minoritas, mayoritas, minoritas, mayoritas Nah dia menginginkan apa? Seperti anak kecil yang eh, yang manja minta diperhatikan padahal selama ini sudah diperhatikan tapi masih juga minta perhatian nah mayoritas itu suruh mengalah sebenarnya kami bukannya masalah mayoritas mau mengalah atau tidak mengalah ya dalam konteks kita kehidupan sosial bermasyarakat saja kalau orang ini punya adab saling menghargai sarasa nggak pernah dibahas tapi karena si udin ini bernarasi kebencian Ingin menghancurkan ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, akhirnya kami umat Muslim ini menghadang seperti itu. Si Udin kayaknya nggak tahu nih, kayak nggak tahu siapa yang pertama kali membuat channel itu tentang membahas keyakinan orang lain. Kristen, Din Channel Kristen, bisa dibuktikan itu ya biar benar-benar manusia tak tak berakal. Kalau saya Jadi kalau kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan si Udin ini memang Ya semakin galau Enggak semakin galau gimana Orang sudah tidak bisa hidup dengan tenang Tidak bisa hidup dengan tenang Terus hidupnya berpindah-pindah Dari negara satu ke negara yang lain Dari kota satu ke kota yang lain Dari hotel satu ke hotel yang lain apa enaknya setiap hari pindah Jadi si Udin ini galau Galau galau galau Suaranya ingin didengarkan Dan pada akhirnya munculnya penghujatan Jadi sudah tidak ada cara lagi Si Udin ini untuk memancing emosi umat muslim Supaya keluar ancaman dari umat muslim Ternyata apa yang diharapkan Meleset Tidak pernah ada umat muslim mengancam Tetapi yang menerapkan itu yang membuat dia jadi tersangka adalah peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku Bukanlah umat muslim Karena apa umat muslim tidak menginginkan ya tidak menginginkan juga sebuah ancaman-ancaman itu keluar dari uh, Salah satu umat yang kita kita sudah diberi suri teladan oleh Rasulullah SAW itu harus tetap menjaga lisan kita Yang pastinya kita sudah tahu Kalau keluar ancaman pastinya si Udin ini mencari alasan Bahwa dia pulang ke Indonesia sudah hidup terancam Jadi dia membuat satu skenario supaya umat muslim dipan terpancing nah akhirnya dia mendapat suaka karena diancam itu tujuannya seperti itu sangat kelihatan sekali ternyata umat muslim tenang-tenang saja yang diberlakukan adalah hukum yang ada di Indonesia itulah yang diterapkan kepada si penista agama ini jadi kalau kita lihat ya kita sambil tertawa saja si udin makin gila walaupun menghujat itu menyakiti umat muslim tapi apapun itu kita tetap Percayakan kepada penegak hukum Jadi kita selalu berdoa Semoga bapak-bapak yang sedang bertugas Untuk menangkap si Udin ini Diberikan kesehatan Dan semoga si Udin pengujat ini cepat tertangkap Kalaupun nggak tertangkap Insya Allah eh, Ada saatnya nanti Pasti juga Tertangkap, bukan sekarang Tapi apapun itu perbuatan itu Pasti ada balasannya Tidak di dunia Dan di, uh, pasti di akhirat mendapatkan Apa yang Menjadi perbuatan kita Baik berbuah apa Buruk berbuat apa Azab Allah subhanahu wa ta'ala Menunggu bagi orang-orang yang berbuat <tuh> Munkar dan Seperti orang-orang seperti ini menghujat dan menista pastinya Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran itu hukuman bagi orang-orang yang seperti ini dan neraka jahannamlah tempatnya orang seperti si Udin ini karena apa di dalam keyakinan umat Islam itu Ya semua perbuatan pasti ada balasannya Baik mendapatkan pahala dan buruk mendapatkan balasan di neraka jahannam Jadi begitulah ikhwan vila semuanya Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu ayat satu pun di dalam Al-Quran karena apa uh, Ini hanya video pendek video reaction semoga bermanfaat Mari kita bersama-sama mendukung channel muslim untuk membantah dan mengadang para penghujat dan misionaris seperti ini Supaya saudara-saudara kita yang masih memiliki iman lemah Dan kurangnya pengetahuan tentang uh, agama Islam Bisa teredukasi dan tidak tergiring oleh narasi-narasi kebencian Yang selalu diangkat oleh si Udin ini Dan... Uh, selalu berdua, saya selalu berdoa untuk Iwan Villa semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Akidah Channel nanti akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya dan dengan hadirnya Akidah Channel semoga bisa sedikit membuat saudaraku semuanya tetap bisa bersilaturahmi di channel Akidah Channel Oke Akidah Channel akan turun dan salam satu Tuhan.